Senang, senang bareng. Susah, susah bareng. Ya seliramu, ya wal seliramu. Satu kalimat buat mantan Terima kasih atas semua yang telah kuberikan. Aku nyaman.